Allah itu maha pencemburu kalau orang banyak ngejar dunia sementara ibadahnya sedikit, itu dilebihkan dulu oleh Allah ibadahnya jangan-jangan sekarang duha begitu dapat, besoknya nggak duha lagi maka dilihat lagi di besoknya nih, duha lagi nggak nih? malam tahajud lagi nggak nih? karena itu saya berikan kepada anda satu rahasia ya kalau anda sudah berikhtiar dengan ibadah anda duha malamnya tahajud, besoknya kerja, belum dapat, besoknya kencangin lagi tambah lagi duanya sholatnya tingkatkan lagi demi Allah saya katakan maka semua rezeki yang anda kejar itu diusahakan dari hari pertama akan diakumulasikan oleh Allah dan ditambah keberkahannya jangan kira kalau hari pertama anda berusaha belum datang rezekinya jangan dikira nggak turun boleh jadi Allah akumulasikan nanti dengan hari kedua dengan hari ketiga tiba-tiba datanglah rezeki yang tidak kita duga nilainya dan kadang-kadang manusia lupa kalau itu-itu kumpulan dari pekerjaan dia dari hari, dari hari pertama